Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Pagi ini saya akan melakukan promosikan ini satu kaki cacu bumi Ungu Ini warnanya sangat bagus Anda bisa lihat warnanya sangat bagus Ini dimensinya sekitar 1,3 cm Ini dari Tembaga ayaknya ini anda bisa lihat ini untuk ring 6, ini untuk ring 8 anda bisa lihat ini soalnya sangat bagus ini harganya murah hanya 100.000 ribu bisa biar di tempat atau CUD untuk pemesanan silahkan lihat di kolom deskripsi atau tanya di kolom komentar